Hai Hai Hai pada 31 Oktober 2021 kemarin masyarakat di dunia dilaporkan telah menggelar acara Halloween di mana mereka menggunakan kostum bertema horor dan membuat ukiran labu untuk merayakan acara itu hanya saja acara itu tidak hanya disambut oleh masyarakat dunia tapi juga disambut baik oleh harimau. Kejadian ini dibagikan oleh kebun binatang Nashville yang membagikan video aksi dari seekor harimau yang bermain dengan labu Halloween. Meski video itu adalah video lama, tetapi masih patut untuk ditonton. Kebun binatang Nashville dilaporkan mengunggah momen lucu dari harimau Sumatera pada momen Halloween 2019 silam di Facebook dan Instagram pribadinya. Diketahui, harimau itu ternyata bernama Francis. Tunggu, jika Anda membutuhkan kami, kami akan menonton video Tiger Tuesday ini secara berulang sepanjang minggu. Tulis pihak kebun binatang Nashville pada video yang dibagikan di Facebook dan Instagramnya. Dalam video itu, Francis terlihat sedang berusaha membawa labu Halloween. Hanya saja, dia hanya bisa membawa bagian atas dari labu itu dengan girang. Video ini mendapatkan komentar positif dari netizen, karena merasa terhibur dengan aksi yang dilakukan Francis. Hingga sekarang, video tersebut dilaporkan telah ditonton hingga 29.170 tayangan di Instagram. Jadi gimana sob, menurut kalian mengenai aksi dari Francis yang satu ini? Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Aksi mengemaskan harimau juga pernah diabadikan ketika seekor anak harimau di kebun binatang di kota Barnaul, Rusia, yang baru-baru ini tengah menjadi sorotan publik, khususnya para pengguna jejaring media sosial. Bagaimana tidak, harimau itu bisa mengeluarkan suara layaknya sedang bernyanyi. Petugas kebun binatang mengatakan anak harimau amur jantan itu tidak kesakitan dan mengeluarkan suara bernada tinggi ketika dia mencoba untuk menarik perhatian. Dalam video yang dibagikan akun Twitter at menunjukkan bagaimana anak harimau itu mengeluarkan suara lembut dengan nada layaknya tengah bernyanyi. Suara yang dikeluarkan harimau berumur 8 bulan itu memang bukan nada yang sempurna, namun tentu kalian tidak pernah mendengar suara seperti itu dari mulut harimau lainnya, bukan? Dan ternyata anak harimau itu baru saja mengalami pubertas versi harimau. Tak heran jika pita suaranya mengeluarkan suara yang tak biasa. Harimau itu memang merasa sangat sehat, tenggorokannya tidak sakit. Ini adalah panggilan yang dia gunakan sejak dia lahir untuk mengalihkan perhatian ibunya dari semua saudaranya yang lain, tambah petugas kebun binatang. Anak harimau Amur atau Siberia itu lahir pada Juni 2020 bersama dengan empat saudara lainnya. Harimau amur adalah kucing terbesar di dunia dan pernah diambang kepunahan. Namun kini mereka tengah berjuang agar populasinya tak mengalami kepunahan. Sebagian besar, populasinya sekitar 600, tinggal di ujung timur Rusia. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya.